memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslor tentunya baiklah sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini ada sebuah kabar spesial banget dari Ayah Kejora kita lihat bersama di laman akun Instagram pribadi Ayah Kejora ini mengunggah postingan foto cantik Bunda Lesti saat memakai gaun India, Wow, Masya Allah banget para sahabat, ya Dan kita juga salut dengan kalimat caption yang dituliskan Willu jeng siang, mogi sing, salayana, amin Masya Allah banget ya, amin Kan ini doa-doa baik yang dipanjatkan oleh Ah Kujura Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah info yang kita dapatkan Dari Leslar Entertainment bahwa vlog terbaru sudah di up sahabat, ya, Di channel youtube Leslar Entertainment Leslar Metaverse Mudah-mudahan selalu sukses dan jaya selalu Amin Yuk yang belum mampir Silahkan langsung ke channel youtube Leslar Entertainment Karena video terbaru sudah diupload. Berikutnya para sahabat Kita lihat juga ada sebuah Vitamin bahagia Dari BBL Masya Allah Wah, dikasih senyuman aja nih oleh ayang embek <laughs> Luar biasa Penyemangat warga Konoha Mudah-mudahan sehat selalu untuk BBL Menjadi kebanggaan untuk semua orang Khususnya kedua orang tuanya Persahabat, ya Wow Makin unggul Makin pintar, dan makin sehat Postingan ini pun post kembali Oleh akun Lesti Bilar Tim banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun instagram Rinti ini mengatakan di kolom komentar Abang El mau omak rubit abis gemesin sih katanya tuh how <gülupakan> Baby El ini menggemaskan banget persepet ya Banyak orang yang melihatnya tentunya gemes Mudah-mudahan semakin banyak support dan doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar. Dan selanjutnya persahabat ada kabar juga nih untuk kita semua langsung dari Raja Si hari ini persahabatnya ada Grand Opening Raja Si Mall BSD City. Jangan sampai lupa persahabat ya support dan dukung juga nih. Mudah-mudahan usaha Raja Si milik Papa Bilar yang berkolaborasi bersama. Kobas dan Kokris semoga diberikan kesuksesan, Amin. Ya Robbal Alamin. Dan disimak juga info yang dituliskan lewat kalimat caption oleh Raja C. Si. Halo guys, kabar gembira nih untuk warga Tangerang Selatan dan sekitarnya Jangan lupa datang ke Grand Opening Rajasi Ayon Mall BSD Di Food Carnival Ayon Mall BSD City Lantai 3 Blok fc 03 Ada promo menarik loh, special Grand Opening Rajasi Ayon Mall BSD Jadi tunggu apa lagi? Yuk cobain menu-menu Rajasi yang ada di Rajasi Ayon Mall BSD Jangan lupa, ya, selalu mensupport dan selalu mendoakan nih buat usaha milik Papa Bilar semoga diberikan kesuksesan dan bisa membuka banyak cabang lagi, Amin. Dan selanjutnya juga persahabat ini ada kabar yang sangat luar biasa sih membanggakan kita semua. Ini momen ketika Gula Resik di acara Annual Show 2022 di Heaven Lights. Kita lihat persahabat ya saat Gula Resik Lesti di video videoin oleh tentunya salah satu pengisi acara di situ juga. Kita salpok dengan kalimat uh, yang diposting Masya Allah, ini memang best Walaupun penyanyi sudah hebat bernyanyi Lesti selalu mengikuti apa yang diberitahu oleh kru Tuh persahabat ya Memang baik banget Lesti Aslinya pun cantik banget Imut dan manis Sampai kru cewek yang disitu Yang belum pernah lihat Lesti Sampai takjub, sangat Cantiknya Lesti Kejora, manis juga tuh persahabatnya, Masya Allah. Ini salah satu pembuktian persahabatnya yang belum pernah melihat, yang secara langsung saat dipertemukan. Wow, ini merasa langsung takjub, yang melihat Bunda Lesti yang begitu ramah, sopan, dan aslinya memang cantik banget luar biasa, Masya Allah. Bundanya Abang L memang hebat banget. Mudah-mudahan. Selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kita tentunya masih menunggu kejutan lagi, bersahabat, dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.